begitu adem dan pastinya persahabatnya kita bahagia sekali melihat mereka bertiga bisa berangkat umroh mudah-mudahan idola kita selalu diberikan kesehatan banyak yang terharu banyak yang sedih banyak yang bahagia juga melihat momen ini persahabat kita lihat di beberapa tanggapan banyak sekali respon yang diberikan. Diantaranya dari akun Instagram, Turahela mengatakan merinding lihatnya, ya Allah, dan bikin nangis. Semoga keluarga Leslar selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari orang-orang yang coba merusak rumah tangganya, dijauhkan dari orang-orang jahat, persatukan selalu rumah tangga Leslar sampai pilihan Amin, ya Allah, kobul. Masya Allah, kita aminkan doa baik bersahabat. Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu SWT, ta rumah tangga Leslar selalu bahagia dan rukun. Kemudian juga persahabat kita lihat diunggahan ig nya l L2W, kembali menginformasikan mengenai penampilan Bunda Lesti di acara ulang tahun Indosiar yang ke-28. Sang Kejora akan bersinar kembali di persahabat. Penampilan Lesti kejaran di Hood Indosiar ke-28. Yang pertama, Lesti akan bernyanyi sendiri. Yang kedua, Lesti akan berduet dengan Sri Devi. Yang ketiga, Lesti juga akan duet dengan Rara Lida. Dan yang keempat, Lesti akan berkolaborasi dengan 28 The Divot Indosiar. Yang kelima masih misteri, jadi nggak samar nunggu tanggal 10 dan 11 Januari 2023. Masya Allah, Lesti akan berduet dengan tentunya juara di Akademi 5, Sri Devi Dan Lesti juga akan duet bareng dengan Rara Lida Mudah-mudahan penampilan Bunda Lesti akan memberikan kebahagiaan untuk kita semua Karena Buddha Lesti akan kembali tayang perdana di TV Masya Allah, mudah-mudahan sehat untuk Bunda El. Mudah-mudahan terus berkarya Kemudian juga perselamat kita lihat di unggahan IG-nya Bang Bobby Suarez setengah jam yang lalu memperlihatkan momen keberangkatan Ibu Rosmala Dewi otw ke Jepang ini saat di bandara yang mau melihat momen yang bikin haru persahabatnya keluarga besar Papa B tentunya mengantar Omar Rosmala Dewi untuk berangkat ke Jepang kalian langsung aja lihat ke channel YouTube-nya Bang Bobi persahabat ya karena ini Tentunya kebahagiaan juga masyaallah mudah-mudahan keluarga besar Leslar Selalu dilindungi dari orang Orang yang tidak baik Untuk berikutnya Kita lihat juga persahabat outfitnya BBL jaket yang dikenakan oleh BBL Itu merek Gucci Harganya bukan kaleng-kaleng Mencapai 8.370.409 rupiah Wow Luar biasa bangga persahabat dia ya. Harga yang sangat fantastis mudah-mudahan berkah barokah lancar rezekinya semoga juga rezeki idola kita bisa melarga kita semuanya Amin persahabat ya mudah-mudahan kita semua selalu sehat dan selalu diperlancar segala urusan untuk berikutnya juga bersahabat kita lihat ada momen spesial yang sangat membanggakan sekali Kali ini V.I.V. level Lovers, sahabatnya persiapan tasyakuran, V.I.V. level Lovers, serta acara tasyakuran bersama anak-anak Panti Asuhan, Baitul Yatim Surabaya. Ini membuat kita kagum dengan kekompakan para fans yang sangat luar biasa, persahabatnya memberikan kebahagiaan untuk anak-anak yatim dan melakukan tasyakuran untuk ulang tahunnya BBL. Dan pastinya prasahabat ya doa bersama untuk kita semuanya Masya Allah, terima kasih orang-orang baik yang sudah berdonasi Udah ikut iuran dalam rangka tasyakuran ulang tahunnya BBL Bersama anak-anak yatim Masya Allah, doa-doa baik mudah-mudahan diejaban dan dikabulkan Kita lihat juga di beberapa tanggapan, banyak tanggapan yang sangat positif Salah satunya dari akun Rizki Kiki 4219 Masya Allah Alhamdulillah, berjalan dengan lancar. Berkah barokah buat saudara-saudara di sana dan buat para donatur, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, amanah yang kalian titipkan kepada kami sudah kami sampaikan ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Masya Allah, luar biasa. Untuk berikutnya juga, persahabat, ada kabar yang sangat membanggakan sekali mengenai karya Lesti Kejora kali ini dari Igun Sudarmono. Ada 10 lagu dangdut terbaik 2022, chart musik Indo Award 2022. Lesti Kejora ini masuk di salah satunya, 10 lagu dangdut terbaik 2022. Perhatikan kalimat caption yang ditulis oleh Igun Sudarmono. Cut Music Indo World 2022 masih berlanjut ke kategori berikutnya. Tahun ini, banyak sekali lagu dangdut yang bagus-bagus banget. Baik liriknya yang kece habis, musiknya makin berkembang, dan yang pasti kualitas penyanyinya yang semakin ke sini makin juara banget vokalnya. Ini dia generasi penerus musik dangdut Indonesia yang terangkum dalam 10 lagu dangdut terbaik, 2022 jagoannya orang dalam Wow yang pertama ada lagu larut tanpa kepastian ini tentunya lagu dari Lida Rara. yang kedua Alhamdulillah lagu Bunda Lesti sekali seumur hidup masuk di nomor 2 luar biasa masih kompak, makin solid untuk mendukung karya-karya Lesti. Ini keren banget persahabat, makin bangga dan kagum. Dengan kita semua yang sangat benar-benar mensupport -benar dengan tools karya-karya seorang Lesti. Kita masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru berikutnya persahabat. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru hingga kabar baik berikutnya dari Lesti dan Rizki Bilar. Ini dulu informasi di siang ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang minucapkan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.